Halo teman-teman, balik -teman. lagi bersama aku di sini. Di sini, aku punya permainan baru lah, teman-teman. Kira-kira apa isinya ya? Yuk, kita buka dulu ya, teman-teman. Jadi, kita mempunyai permainan RC double decker, teman-teman keren ya Yuk kita buka terlebih dahulu sulit sekali ya teman-teman bukanya yang tersangkut Wow, ternyata yang terangkut teman-teman. Jadi kesulitan membukanya. Nah, sudah selesai teman-teman. Ayo kita buka teman-teman. Unboxing. Wow, di sini ternyata ada kepalanya teman-teman. Untuk menarik tombol dekornya teman-teman. keren sekali ya. Berwarna kuning teman-teman. Dan di sini ada remote-nya teman-teman. Untuk mengendalikannya dan tombol yang ini untuk membelok kanan kirinya teman-teman. Dan sebelahnya untuk memaju memajukan teman-teman. Nah, ini untuk memajukan teman-teman. Ini untuk mengunci dan ini untuk menurunkan double decker. Wow, keren sekali teman-teman. Dan di sini ada double decker ya teman-teman untuk mengangkut mobil. Keren ya. Dan di sini ada lampunya teman-teman ada dua lampunya keren ya wow dan disini ada banyak teman-teman ternyata barnya bopeng teman-teman ada empat teman-teman batnya ini dan di sini ada baterainya teman-teman dapat -teman. baterai untuk lampunya dan ini untuk menguncinya teman-teman Wow keren sekali ya selanjutnya kita tes berjalan yuk teman-teman dan sini keren sekali teman-teman ya, eh teman-teman kita tes berjalan dahulu cikidot iya nah di sini tempatnya teman-teman kita pasang dulu dan ini untuk menguncinya teman-teman mengunci double ya kita pasang wow aku lupa teman-teman belum dinyalakan teman-teman dan di sini ada tombol on off-nya, teman-teman. yuk kita jalankan, teman-teman. Kita terlebih dahulu agar supaya bisa jalan. Dan di sini ada remotenya, teman-teman. untuk maju mundur nah, ini untuk maju mundur kan teman-teman sekian dari aku ya teman-teman videonya jangan lupa like subscribe and lonceng ya teman-teman terima kasih